Ya, yeah, let's go. Hangja <laughs> ini. Let's go. Hangul, hangul makai yo. Coba hangul so, ini ketemu yang pro ini. Siapa pro enggak lah? Pak, sebutin cara Ah, 나라 사람이에요? 아니에요. Indonesia Indonesia suara yo, Indonesia Indonesia. Indonesia 그냥 인터넷 배우셔요. 혼자 배우셔요. 한국에서 가고 싶어요? Hangul alah yo, hanya saya ya yo, saya bahasa Inggris bahasa, Inggris, bahasa Inggris, Korean, apa? Mm. Do speak any other except Korean, English, and Indonesia uh, Hmm, Inggris lain aku juga one ono oh, oh, ah. hmm. Aku juga bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus sih. Aku lebih spesifik ke bahasa Korea. Aku lebih bagus di bahasa Inggris daripada bahasa. <laughs> Kebalikan <Indonesia> dari Korea. <laughs> dalam rangka apa datang ke Indonesia? Hm? Dalam rangka apa datang ke Indonesia? Bekerja. Aku bekerja di Jakarta. Ah. Di kedutaan mungkin? Enggak Terus? Uh, di perusahaan Turki karyawan sebasta, sebagai karyawan swasta oh, Ada juga ya perusahaan Turki? Ada Berarti asli orang Turki? Iya Wih keren Nice Iya yeah, thank you Tapi kenapa bisa bahasa Korea? Uh, dulu aku pengen kuliah di Korea Jadi aku mulai belajar Sangat disiplin tapi karena tidak jadi, aku juga tidak lanjut belajar Udah berapa tahun aku tidak belajar, jadi lupa Wah iya ini aksennya aksen bule ini, kayak Aku pikir, aku pikir tadi orang Indonesia Aku pikir orang Indonesia, terus uh, kayak Orang Arab kan ada juga sih, orang oh. ya. Arab itu kayak itu, ya kan maju-maju seperti orang sih kan, paham? Iya, oh. Terus ya, apa itu? Uh, travel satu bulan di Indonesia apa satu bulan di Indonesia satu tahun oh satu tahun hmm. belajar bahasa Indonesia di mana di Turki iya Uf, tinggal sama siapa di Indonesia sendiri Uf, berani. berani berani umur kakak berapa biasa um, ya hah Biasa biasari itu hoal aja tanggal umur sariyo sariyo Oh, semula, so, cinta ibunder, semula, se, hah? semula dasar, semula semul Semul. oh semul oke, okay. Basa... <laughs> ya. Yeah. Bahasa Korea aku mungkin lebih lebih apa namanya, lebih lebih dari bahasa Inggris. Pun. Bahasa Korea aku udah, udah mungkin satu tahun aku gak pernah pakai bahasa Korea. Tapi aku bahasa bahasa Indonesiamu lebih pintar. Lebih ya, pintar. karena aku lebih fokus belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya aku bawa buku bahasa Korea aku di sini untuk oh. lanjut belajar. Tapi karena aku datang ke sini, aku sadarkan aku sebenarnya gak bisa bahasa Indonesia maksud aku apa yang aku belajar di Turki kurang sekali untuk lanjut hidup aku di sini. Ah. jadi aku harus belajar lebih banyak jadi aku kursus bahasa Indonesia di Indonesia jadi oh. kan itu seperti gak ada waktu juga untuk belajar bahasa asing oh, gitu, gitu. aku sudah bawa buku bahasa Italia buku bahasa Korea, buku bahasa Inggris ya. tapi cuma fokus belajar bahasa Indonesia oh aku mau ada pertanyaan kemarin terjadi gempa itu kamu di mana di Indonesia oh, syukur deh Alhamdulillah Muslim kan? aku mau di Turki pas gempa. enggak mau di Indonesia Oh pasti Turki pas gempa? enggak aku mau ah? kalau gempa di Turki di aku di Indonesia Oh di Indonesia Iya yeah. tapi enggak masalah enggak apa-apa di kota enggak apa-apa nah, Alhamdulillah gak ada keluarga yang kena juga bahasa Indonesia rasanya udah bagus udah udah apa namanya sederajat dengan kayak orang Arab yang bisa pinter bahasa Indonesia oh enggak kan yang okay. orang Arab yang pinter bahasa Indonesia kan juga aku kursus lama karena itu sudah bisa kan berarti um, di bagian apa kantoran atau gimana di kantor kantor dan setiap hari ketemu sama orang-orang Indonesia ya admin arut. bagian admin apa bagian admin maksudnya admin, apa pak admin admin komputer kerja aku aku konsultan oh hmm. konsultan itu ngapain uh, job desk. tahu job desk? Iya, saya siapkan semua sesuatu. <laughs> <laughs> itu serius, kerja di marketing, konsultasi, apa namanya, uh, buat itinerary, kadang-kadang jadi tool leader. Kalau gak ada, berarti merangkum semuanya. Karena aku bekerja yang tempat yang stafnya juga sedikit kecil, kan? Jadi, karena itu kita coba membuat semuanya sama ya kalau kamu konsultan ya pertama pekerjaan sebenarnya dia sih konsultasi kalau ada yang datang kantor kamu mau tanya-tanya berbicara sama mereka gitu ya oh. tapi karena ya marketing tim kita cuma satu ya aku juga bantu marketing jadi untuk oh. menjual oh. apa bikin konten dan lain-lain gitu oh. wah. wah gajinya gede itu dong aku aku juga kemarin sempat ditawari uh, korean translator gitu wah gimana tapi udah main jadi kayak orang koreanya nggak jadi datang atau gimana oh udah, tapi udah interview kakak tinggal di kota mana Bekalongan Jawa Tengah Bekalongan dekat dari mana Semarang oh Kalo Semarang Jakarta Indonesia Jakarta atau sekitar 7 jam naik bus, oh. bus naik mobil eh, nah. jadi sudah dekat ke Jogjakarta gitu kalau ke Yogyakarta sekitarnya 5 jam oh masih jauh ya? Nah, malah dekat ke Semarang hmm, aku belum pernah ke Semarang, soalnya kurang tahu juga oh, ke, ke, mampir aja ke pekalongan di sini banyak batik kamu tahu batik kan? nggak tahu batik itu... Hmm, sutra sutra klot, klot, baju baju uh, terkenalnya di sini hmm. nama kamu siapa? Rumeisa Rumeisa? Mm -hmm. Nama kakak siapa? Nama saya Jack. Punya? Hah? punya Instagram? Iya, punya. Hmm. Nama kakak apa? Pan Jack. Hmm. Coba Instagramnya. Ini Instagram aku. Oh, sering kemana aja? Indonesia di Jakarta aja sih. Sering ah. kemarin sempat aku ditawari kayak Korean translator gitu sih. Belum ada banding ditawari Di Jakarta? Di Pekalongan sini uh, Ada cabang Cabangnya di Pekalongan oh. Jadi merangkup semua pekerjaan di pabrik uh, Misalkan uh, Kan ada orang Korea yang mau datang mm -hmm. Jadi saya uh, desk-nya mengatur orang korea itu kerjanya apa kerjanya apa gitu paham? Ya? aku terus lagi ada ah, ya. ayah aku belum pernah buat youtube sih oh, ya bikin lah entahlah obrolan gitu emang kamu mau support aku? iya aku support dong sama oh, cie. agar aku subscribe pertama kali deh iyaa yeah. baik banget ah, apa Ngin aku? ah enggak aku udah mati tadi udah tadi live streaming cuman jam 12 aku matiin terus aku, aku terus ngobrol sih uh, cari apa namanya cari obrolan daripada ah. gabut. Oke. Okay. Belum tidur. Tadi habis dari bioskop nonton. Wih asik banget sama siapa? Kita ya. sama teman-teman? Kamu di Bali kan sekarang? Ya di Bali. Oh. Nah, kapan katanya mau ke Bali? Entah <laughs> halo lo, kamu berbohong. Katanya bulan bulan depan kembali. Itu tadi ada yang komen kan, macana Iya Wachana. Ada yang ada yang kenal aku, ada kamu enggak tahu itu. Viewersmu itu? Iya. Ada siapa? Tadi aku ketemu orang Turki, ternyata dia wah pas aku Korea dia famous youtuber anjir Siapa itu? Si Romicia? Iya bener, kok kamu tahu? temen aku. Ah. Ya benar. Romis <laughs> ya? Iya. <laughs> aku aku enggak tahu kan. Tadi tadi aku masuk live streaming gak tadi sih? Ya ya ya tadi gitu. Aku itu kan enggak ya. kan hmm? tahu Romis ya karena hmm. aku, aku kan gak follow YouTube-nya kan gak subscribe. Hmm. Seperti awalnya gini, tak ceritain baru saja ini. Setelah itu, bad connection mungkin langsung hilang sendiri. kan aku hmm. gini ceritanya. Jam dua kan aku off oh kan udah sepi orang Korea sepi ah males ah terus aku kan masuk ke Indonesia kan buat saya Rio berulang sama orang-orang Indonesia aku ketemu orangnya jilbaban aku pikir itu orang Indonesia kan aku pikir dia oh, pertama awalnya bahasa Inggris paling saya hello atau apa loh kan orang Indonesia gitu ya aku orang Indonesia terus dia ngobrol pakai bahasa Korea anjir loh kok kamu bisa bahasa Korea aku ngomong gitu kan tapi dia di Jakarta dia kerja iya, di Jakarta iya dia jadi kayak konsultan gitu katanya tapi aku hmm. aku nggak tahu itu kalau itu Rumah Asia itu nggak tahu baru baru nggak setelah ya udah aku minta Instagramnya gitu kan loh hmm. kok orang Turki di Indonesia kayaknya aku udah feeling nih udah feeling hmm. kayaknya ini orang terkenal ini wah ini orang terkenal pasti hmm. pasti Kayak kenal, kayak tober, kayak mungkin ya. Aku pikir kayak kenal-kenal youtuber, nggak mungkin Orang terkejut di Indonesia nggak kenal, satupun orang-orang Indonesia nggak mungkin. Setelah dia ngasih instagramnya "Loh, kok rumah Kayaknya aku pernah dengerin nama rumah Anjir, setelah aku cek instagramnya, nya "Loh, dia berteman dengan ariaga sih tober, sama yang lain-lain." Sama youtuber itu, anjir ini. Ternyata Ramesia yang dulu pernah di Instagram itu, aku baru tahu iya Itu Ramesia. Oh, aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu kalau itu orang pasti famous di Indonesia lah. Setelah dia ngomong, setelah dia ngomong Rumecia, loh, kok Ramesia yang ini? Aku mikirnya kayak dia kayak loh, ya, kayak apa namanya? aku enggak mengira dia itu orang turki soalnya apa kan banyak sih orang Arab-Arab kan hidungnya mancung orang Indonesia kan juga banyak kan iya yeah. aku, aku mikir kayak orang Arab tapi yang udah jadi warga negara Indonesia Tapi mm -hmm. dia kok ngakunya orang turki ah yang bener kamu gitu kan eh lah kalau dia ngajak bahasa pola ya emang pinter aku ketemu dia di Bali waktu dia diundang di tribun Bali sih oh, dia dia pakai bahasa korea kan dia pakai bahasa korea tapi katanya sih tapi dia ag ag ag agak ada yang lupa gitu tapi katanya kamu lebih baik dari aku katanya <laughs> nah, aku, aku juga masih belajar tapi kalau bahasa inggris mungkin kamu yang lebih jago dari aku, aku gitu tapi kamu kok bisa bahasa korea sih ya, belajar gimana? Kan? belajar di internet lah Walau, wah pinter ya <laughs> romesnya aja wah rumahnya saya kok bisa bahasa uh, aku tanya kok kamu bisa bahasa ya yeah, dia punya buku beberapa bahasa gitu hmm. tapi aku salah cinta sih sih itu aja biasa <kata> ya. <laughs> nah, biasa <nih>, <laughs> <tidak tidak> Oh, takut, Bang. Jangan kayak gitu, jangan sepak-sepak. Kan, lagu salah. Lo punya sari, ya? Jangan eh, sih. <laughs> Itu sumbu dasar, sumbu dasar. Iya, padahal kayak hambar. Alara, ya? Yeah. Oh, tipe drakor, money, dasar. Kayak bener, gak? Bener, gak? jinja maji mita. Kecup Ye. Bandung. Bandung iran. Nice. Oh, oh! Thank you! Okay. You so pretty. You're so kind! I think you... I uh, think you cannot know. Why? I don't know. Oh! <laughs> you like uh, Hello! Mm -hmm. I you so much! <laughs> yes! All right. Oh, thank you. Do you have Instagram? If you like, I can follow you there. What is Persian. Yeah. Piccolo. Piccolo serpent. This is Italian. Piccolo means small. Small snake. My name is Medusa, by the way. Sorry. I요. 나도. <laughs> 아니 아니. No no no no, no, no. <laughs> Just a little. <laughs> uh, I can't. I'm going to class. Still learning. <laughs> yeah. 안녕하세요. Wow, do you like know Yeah. Do you like Korea? Yes, I like um, you see drama. Uh, yeah. Like, um, so why do you like Korea? K-pop or K-drama? Wait, wait. Korean Let me show you something. Do you know him? Yes? This is Kim cha Yes Oh, Of course So, so <laughs> Same here <laughs> So you can speak Korean, No, no not yet Still learning cool. Yeah, it is Maybe. Like 안녕하세요. my 이름은 is 만나서 반갑습니다. 한국 사람 아니에요. 루마니아는 오디션에. 이란 사람이에요. <웃음> 네. 이란 사람들은 이제 Sorry. Oh no no. What does it mean? is is long hair. Oh, this is on her. <laughs> wait wait wait! I can't speak Korean. <laughs> See, like Oh, I'm man? No. Why? I don't know. No, no, no. I don't have. <laughs> What does it mean? Help! What does it mean? Help! Come on, you're so professional! <laughs> yes. I can't speak Korean. <laughs> Last year you've been in Korea? Really? How was it? Oh, good! I like to travel there too. So... Oh, I like to visit there too And I like to go to... Um... Bali? Bali? wow, oh, it's good, Bali! Bali. <laughs> yeah! I want... Yes, I love there! I can be... So good! Don't be scared for you! Oh, thank you! You're so kind! So, this is your aid? Yes, this is me! Alright, and this one's me All right. Am there not in your room? Where, where your no. room? A living Ground. Uh, the room. Okay. Mm -hmm. I see. I see. Yeah. All right, so I'll talk to you later. Okay, okay. Next, uh, thank you. I, I like oh, this oh. conversation. <laughs> <right. Thank> <laughs> Yeah, we told people and you follow me and I follow you back and right now we don't talk anymore. I don't know why.